munculkan perbedaan pendapat, tapi ada sesuatu yang tidak wajar, berselisih pada yang tidak diketahui itu yang nggak wajar. Beragam jenisnya beragam, ragam jenis. Biasanya kalau seperti ini, nabi dalilnya tidak hanya satu, contohnya pun beragam. Itu ditunjukkan untuk kemudahan umatnya dalam menunaikan ibadah, karena umatnya dipandang tidak mungkin melakukan itu kecuali dengan beberapa alternatif. Contoh. Sunan Abu Dawud, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujar dengan yang kedua nomor hadis 840 dari Abu Hurairah ini persoalan tentang, maaf posisi tangan dan lutut atau kaki saat akan sujud maaf kalau akan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? tangan? dulu, baik apa dalilnya? lutut duluan, hati-hati karena ada suami istri tidak tegur sapa ini kisah nyata suaminya langsung yang bilang suami istri tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini <tik> suami sholat isya tidak ke masjid ya ke rumah kemudian malamnya di rumah karena terlambat datang dari kantor ya kemudian istri melihat begitu turun maaf lututnya duluan dari yang tidak, Allah liman hamidah kemudian akan sujud lutut duluan selesai sholat kata istrinya papah itu sholatnya nggak seperti nggak sesuai sunnah. Kenapa? Kok lutut duluan harusnya tangan dulu? Mama yang nggak baca hadis katanya. Padahal dua-duanya nggak baca. Dua-duanya nggak baca. Yang satu dengar dari guru yang a, satu dari guru yang b. Suaminya cerita besok paginya ya, karena jemput ke rumah. Masya Allah ya. Bapak ibu sekalian, kedua-duanya sebetulnya ada di hadis nabi. Dan uniknya di kitab yang sama, di kitab yang sama bedanya dua nomor di Al-Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, yang ada di Abu Daun ini. Yang pakai lutut itu, itu adanya di Abu Daun nomor hadis 838 dari Wa'il bin Khujur. Di awal-awal masa solat dilihat oleh Wa'il, Nabi selalu turun dengan lututnya dulu, baru kedua telapak tangannya. Jelas sampai sini? diambilah pendapat itu oleh Ibnul Al-Qayyim Al-Jawziyah. Menulis beliau buku sifat solat Nabi. Silahkan lihat. Ya. Dalam urayan beliau, beliau memilih untuk menggunakan lutut. Kemudian yang menggunakan telapak tangan, itu sama di kitab yang sama beda dua nomor yang meriwayatkan Abu Hurairah di akhir masa kehidupan Nabi beliau selalu sholat mendahulukan kedua telapak tangannya maaf kalau sudah agak sepuh-sepuh itu biasanya kan persoalan ya di kaki ya bapak ibu lebih tahu lah ya turun kedua telapak tangan duluan ya karena itu Abu Hurairah melihat diriwayatkan kepada kita dirangkum oleh Abu Daud Muncul Syekh Muhammad Nasrudin Al-Albani mempopulerkan riwayat ini. Karena khawatir orang menganggap hanya boleh pakai lutut saja. Dipilih oleh Syekh Muhammad Nasrudin Al-Albani riwayat yang kedua. Jadi anda yang pakai Al-Albani misalnya, bacanya dari situ, lihatnya dari situ. Dan judul bukunya sama, sifat sholat nabi. Cuma memilih riwayat yang kedua tanpa menyalahkan riwayat yang pertama. Karena dua-duanya dalilnya ada. Jadi yang pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang salah yang kepala duluan.